Halo guys Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Zairi dan kali ini saya akan bahas tentang sebuah produk dari Akom, yaitu Akom Tunha H1. Ini adalah sebuah produk headset bluetooth yang harganya juga gak mahal amat, cuma 100 ribuan aja. Nah seperti biasa link pembelian saya taruh di deskripsi video dan sekarang mari kita mulai videonya and let's go. Oke okay guys, kita mulai dari yang pertama. Untuk di bagian depan terdapat sebuah gambar dari akomnya sendiri. Lalu pada bagian kiri bawah terdapat seri TUN H1 dan juga sudah support bluetooth versi 5.0. Sementara pada bagian belakang terdapat keterangan di SP atau shortmore shocking, dynamic driver mencapai 40mm, bass up, over ear, dan 12 time untuk kekuatan baterai. Lalu pada bagian isi box terdapat sebuah kartu garansi beserta user manual, trik audio 3,5 mm, kabel charge, dan juga headphone dari Akomnya sendiri. Untuk dari desainnya, headphone ini memiliki tampilan seperti ini. Semuanya didominasi dengan warna hitam dan juga ada aksen merah pada bagian ujung kepala. Materialnya pun semuanya berbahan full plastik dan bobotnya pun juga cukup ringan, hanya 140 graman aja. Lalu, untuk tangkainya sendiri bisa dipanjang atau pendekin sesuai ukuran kepala, dan juga untuk busa di bagian kepala dan telinganya sendiri pun juga udah empuk banget. Sementara untuk navigasinya sendiri terdapat tombol voice assistant, volume up and down, dan juga play and pause. Lalu di bagian bawah ada port micro USB, lampu LED, dan jack audio 3, mm. Untuk kualitas audionya sih cukup baik, suaranya jernih serta bassnya juga saya rasa masih sangat oke. Okay. Oh iya, untuk mengatur di bassnya sendiri juga cukup mudah, cukup tekan tiga kali pada tombol play and pause untuk mengaktifkannya. Headset ini juga sangat cocok buat kebutuhan sehari-hari, dimana untuk mendengarkan musik serta mendengarkan youtube pun juga saya rasa masih sangat oke okay banget. Nah guys mungkin cukup itu aja video saya mengenai Akom Tune H1 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian subscribe dan support terus channel ini, supaya channel ini bisa berkembang lagi di kemudian hari. Saya Guzahiri pamit, sampai bertemu di video selanjutnya, and wassalamualaikum. Bye-bye.